Muhammad. Hey. Huh. ada tiga golongan manusia yang ibadahnya sebagus apapun nggak akan diterima oleh Allah doanya sebaik apapun, sehusuk apapun nggak akan dikabulkan Allah Bahkan di akhirat enggak bisa menerima syafaat Rasulullah. Rungokno tuh. Walaupun ibadahnya bagus, solatnya top. Bukan cuma yang wajib, solat sunnah dikerjakan semua. uh Sujudi luar biasa. Sekali nyosok batuk mentol telur. Nanti nyosop dua kali batok mentol 6 selesai sholat tidak rupa rupor rai poso bendino sodako nyah nyoh zakat orang mufakat wiridan cak dalan-dalan Qur'an cocorannya turut ratan berangkat haji tiap tahun tiap pergi umroh seminggu lima kali nyosoh ngomai Mekah. kau mau main mekah? mau ista' pikir aku ngomong. Raizo, kau apa membantah Raizo? Gak mungkin seminggu umroh berangkat penglimo. Oh, main mekah kok? Kalau masuk tiga golongan manusia ini, percuma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 Layu, walaupun ini anak alim, mangan kitab ini rongewu bolong atau sundul ilmu terop, sangking pintere sampai isong, graji, entut, graji angin ini gampang nih, graji entut. Begitu TikTok. Kalau berani sama orang tua, menyakitkan orang tua, durhaka kepada orang tua, seluruh ibadahnya ditolak sama Allah. Doanya enggak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan disyafa di akhirat dia enggak bisa menerima syafaat Rasulullah.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 Uang tua tahu ngeden ngetok anak, anak gak tahu ngeden ngetok no tuane, yang ngetok gedang goreng. Loh. Orang tua merawat anak itu lama dan ikhlas gak ada yang berharap imbalan. Nak, aku ngerumat sampai selawet tahun. Saya gigi konves dari tentara. Ayo hitungan, sedina aku jalo upah saya gak ada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 Halo, ya, Rungo orang tua merawat anak itu yang diharapkan hidupnya anak, sehingga harap harap uripe, dan ini anak yang orang tua ini mereka nunggu matine kok, sorry ya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 Orang tua tuh punya anak pilek, hidung tersumbat, senyum beliau, umbel, ndak iso ambelan, an. Pak no. disedot dicucup, Masya Allah, umbelnya dicucup. Ayo Bu, misalnya, Bapak sampan umbelnya meler. Mereka Pak, kalau dilatani Pak.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 Kadang suami mau ngasih duit ke ibunya, ini si istri ngamuk-ngamuk. Diselidiki. Mbok kei makmu mau? Hah? Mbok Makmu mau mbok kei Ya. Ya keno kabeh kono. Keno kabeh. dan usungi rono kabeh. Gawa nang makmu kabeh kono. Wis, klambimu neng diga rono pisan, bantalmu sak sarungmu musungi rono. engkau bengi nang kelon karo makmu kono.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 Bolane angel mlebu surgamu ya ngono. Loh, namanya lebih diprioritaskan ibunya daripada istrinya kok. Jadi, mungkin dari dua sak juta, sampai yang sebagai istri dikasih telung atau sewu, yang tujuh ratus ribu dikasihkan ibunya suami, dikasihkan mertuamu. ikhlas last gay, so, ngomong tak jotos, mau, tak jotos. Mir, mir, istri apa petinju kok. Tak jotos. Gitu. Kalau ibu ikhlas, nah itu gampang masuk surga. Itu istri sonihah dan calon calon ratu bidadari surga. Halo, Rungu noh Jadi sampai kubu kalau dikasih uang belanja sama suami sebelum nerima duit itu sama ngomong. Mas, aku saman kei dua ini ki, bu E saman kei tora. Lek bu E saman kei aku gelem terima dua ini lah. bu E gak saman kei aku mau nampani mas. Bu E KI C, aku dulue hak Lek bu E W saman kei lagak tak terima. Ngatan gak? Peret, peret. Jadi misalnya ibu dibeliin gelang sama suami sebelum diterima tuh gelang ngomong ya aku sama tukono gelang ini ibu sama tukono borang le ibu sama tukono ya aku gelem lene ibu kak sama aku mau nganggo ya gak gelang gelangan rapopo penting ibu timbang aku ibu seng rambut sampeyan seng soror mulai cilik gede no sampeyan sampaian sorone rakaruan Aku bentuk sambilan wish, siapakah? Aku gelem ngangguk gelangi kita, tapi Ibu. ya kono gelang selalu wish gede. Ngaten gue, eh, Allah, ratri mo pret, naik, nggih. Pret, Pret, Pret. Ibu, Ibu, jadi misalnya Ibu mau diajak berangkat umroh sama suami. Ibu harus ngomong. Ya, aku kata dijak umroh Ibu zaman jak takak. Lek ambek Ibu aku yuk gelemelu ya gelem melu ya. Ibu gak sama aku yang mau Padha-padha nek duwe zaman pas-pasan. Berangkat ambek Ibu ae, aku kari-kari gak popo. Penting Ibu timbang aku. Bapak, sampean sebagai suami, Pak kalau punya istri yang karakternya seperti itu betul-betul lelaki beruntung di dunia ini beja-beja newang lanang, subhanallah itu istri sholiha yang memuliakan suami dunia akhirat betul pak kalau bapak punya istri dengan tipikal seperti itu aku pesen pak ramutan sengapi jangan sia-siakan betul pak perempuan seperti itu pak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 Ucul yup ya, murah ya kok. balon murah Balon geger Tuku meneh ya kok. Ha? Malah me telung ngewu, pengajian. Halo. Halo. Bu, ini beneran no, Bu. Rasulullah pernah cerita. Besok di akhirat itu ada perempuan yang wujudnya enggak wujud manusia bentuknya enggak bentuk manusia tapi ndasnya Allah, Allah. ndasnya itu ndas celeng terus awaknya awak menengok lagi Awaknya awak himar, terus gabungan nih daset celeng awak ejaran, hi, ngeri, daset celeng awak ejaran siapa itu? Ya tadi perempuan yang suka membebani suami di luar batas kemampuan. Oh, suami lo penghasilannya sebulan nih lo cuma rong juta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 doa enggak diijabah, di akhirat nggak bisa mendapat syafaat Rasulullah. Nah, sekarang ganti. Para suami. Ya harus fair dong. Para suami laki-laki rungokno. -laki, yang suka melukai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 saya enggak pernah denger loh. bagusnya perempuan itu enggak perlu ngerti dalil-dalil yang kayak gitu maraknya lama ngelunjak ingkrah-ingkrah dasi wong lanang wong istri itu lo nggak ngerti dalil, lo suami sokalah apalagi ngerti dalil. Hmm malah nyenyek uang lanang. Memang istri-istri itu nggak usah ngerti dalil-dalil kayak gitu, bahaya. Uang gak ngerti dalil, yang lanang kalah kok. Pemanah ngerti dalil. Mulane bro, yang urung rapi ya. Besok naik rapi gue lewat uang itu, yang goblok-goblok kayak. Gampang dihapusin. Naik pinter-pinter gak, besok ngendalek nonyor-ga. No Yang ketiga, udah itu berlalu. Ya. Yang ketiga, orang yang mutus silaturahim itu yang ibadahnya enggak akan diterima oleh Allah. Doanya enggak diijabah sama Allah, di akhirat enggak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Maka itu perlu kita hindari tiga hal tadi. Allah masih Muhammad. Nah, selanjutnya, jemaah rahimahumullah perlu perbaikan diri.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 Aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu. Itu sama saja. Kalau orang Jawa bilang sami mawon, nanti terus kayak bokong Mi ditutup <laughs> Harus ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Ibu bapak, jamaah rohimakumullah.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 Oke. mohon gelas ini untuk dikeletak <tuh> untuk pembangunan sorban oke iya iya nah itu juga termasuk bagian dari perbaikan oke bu bu saya yakin semuanya bahwa duit kalau nggak bawa duit, nggak apa-apa kok. Kalung dilepas, gelang dipelorot, nggak apa-apa. Nanti biar dijual lama panitia. Ini pasti semuanya bawa duit. Saya nggak percaya kalau nggak bawa duit. Oh no. yang 100.000 ada yang 50.000 20.000 10.000 dua puluh ribu, Nanti kira-kira yang disedekahkan berapa?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 tapi kalau sedekah itu prinsipnya yang penting ikhlas walaupun sedikit sampai mati gak kira hakeh dan ciri-ciri sodako ikhlas tanda-tanda sedekah itu ikhlas adalah sedekahnya banyak tanda nih wong sodakoh ikhlas itu sodakoh yakeh soalnya nih sodakoh gak mikir gak perhitungan tak baleni, nih tak baleni tanda-tanda orang ikhlas dalam bersedekah itu adalah sedekahnya banyak tandanya ikhlas soalnya gak perhitungan gak perhitungan engkau urusan engkau sesok urusan sesok rezeki yang kesengguri mesti ditempui diganti sama Allah dengan ganti yang lebih banyak itu tandanya ikhlas Di antara tanda-tanda orang sedekah tidak ikhlas itu sedekahnya nilainya kecil sedekahnya sedikit tandane wong perhitungan yang duitku karek rongatus konek tak sadak konek seket lak karek satu seket sesuk bayar kreditan pitung puluh <eller> anakku sangunit rongak Nengaci gak butuh sangu anakmu. Halo, halo. Maka uang niku naik soda. Kau kulino city ikut tanda gak ikhlas Ayo bantau. Sedikit banyak itu bukan jumlah dan nominal, tapi persentase dan pembanding ukuran sedikitnya yang ngeleset di bawah sama yang duduk metingkring di atas panggung jelas beda jelas beda mungkin lihat kanggo sampeyan 500 ribu es, okay. tapi lihat kanggo yang nanduwar panggung siti 500 ribu makanya saya bilang bukan jumlah tapi prosentase dan pembanding ukurannya lah iya makanya kalau saya katakan diantara tanda ikhlas dalam bersedekah itu sedekah nominalnya banyak, nilainya banyak Wih tandanya ikhlas, karena dia nggak perhitungan tandanya wong soda kok ikhlas, itu sedekahnya sedikit karena dia perhitungan, halo orang yang beramal di dunia tanpa perhitungan besok di akhirat Allah ya nggak perhitungan langsung dimasukkan surga sama Allah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 tanpa diperhitungkan amalnya coba tuh orang Bojonegoro kok langsung ke surga halo halo nah, kalau orang di dunia amalnya penuh perhitungan, besok di akhirat Allah juga penuh perhitungan dihitung dulu amal bagusnya ada berapa, amal jeleknya ada berapa lebih banyak mana Tangannya untuk muter tasbih sama untuk kopi. oh kopec lebih banyak mana itu diperhitungkan semuanya lama perhitungan itu paham gak paham gak ada yang masuk surga berkali-kali hisap tanpa hisap itu artinya tanpa diperhitungkan amalnya orang-orang yang waktu di dunia melakukan amal tanpa perhitungan besok di akhirat Allah memasukkan surga tanpa perhitungan. Tapi kalau amal di dunia diperhitung, no, no, akhirat awas dipritung karungus ya allah.